Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Yuk kita putar spinnya. Anjing Laut Kali ini kita akan membahas anjing laut Tahukah teman-teman, anjing laut umumnya bertubuh licin dan cukup agung Tubuhnya beradaptasi dengan benar untuk habitat akuatiknya Anjing laut terkecil yaitu Artocepaulus galapagoensis Memiliki berat sekitar 30 kg untuk ukuran dewasa dan panjang 1,2 meter Anjing laut terbesar yaitu anjing laut gajah selatan Dan memiliki panjang maksimal sampai 4 meter Serta berat 2200 kg Semua jenis anjing laut merupakan binatang karnivora Yang memakan ikan, cumi, dan binatang laut lainnya Yang memakan berbagai macam binatang Dari krill, pinguin, sampai anjing laut lainnya Anjing laut menggunakan kumisnya untuk berburu di perairan dalam Lautan dalam adalah tempat yang gelap teman-teman Namun anjing laut dapat menyelam hingga lautan dalam dan mudah menemukan mangsanya Mamalia air yang berburu di perairan tidak memiliki kemewahan menggunakan penglihatan untuk melihat mangsanya Bahkan ya teman-teman para ilmuwan mengungkapkan sifat kumis anjing laut yang sangat sensitif sebagai sensor yang memungkinkan mereka untuk berburu secara efektif bahkan dalam kondisi visual yang buruk dengan menempelkan kamera ke bagian pipi anjing laut mereka menemukan fakta bahwa anjing laut memperpanjang kumisnya untuk berburu dan menariknya manakala tak digunakan untuk memangsa Lautan dalam adalah tempat yang sangat gelap. Tak semua hewan laut memiliki kemampuan visual untuk bisa beraktivitas seperti berburu mangsa di dalam lautan. Akan tetapi, ada beberapa hewan laut yang mempunyai kemampuan istimewa itu loh. Seperti halnya paus bergigi yang dapat berburu di perairan gelap menggunakan biosonar aktif atau ekolokasi untuk menemukan mangsanya. Ya. Di perairan laut dalam di mana tak ada sinar matahari yang bisa mencapai bioluminesensi cahaya yang dibawa oleh beberapa makhluk tubuh mereka dapat memberikan cahaya. Tetapi cahaya dari bioluminesensi ini sangat terbatas loh teman-teman. Sama seperti paus bergigi, anjing laut menyelam kedalaman juga berburu di perairan ini. Namun mereka tidak memiliki sonar aktif seperti yang dimiliki paus Untuk membantu mereka berburu loh teman-teman Lantas dengan cara apa ya mereka berburu? Nah, bagaimana anjing laut menggunakan kumis mereka ya teman-teman dalam mencari mangsa? Tidak seperti manusia Kebanyakan mamalia memiliki vibrissae atau kumis wajah bergerak artinya fibrisai itu bergerak ya teman-teman jadi kegunaan kumis anjing laut selama mencari makan di laut liar jenis pinnipet hewan dengan sirip depan dan belakang untuk melakukan ini mereka menempelkan ke kamera mini ke pipi anjing laut ke gajah dan mereka menggerakkan kumis mereka ini dilakukan oleh kali oleh Santa Cruz dan rekan-rekannya teman-teman ketika ingin melakukan penelitian dan kemudian menemukan bahwa anjing laut memanjangkan kumis mereka saat berburu atau merespon isyarat hidrodinamik Namun itu baru studi di penangkaran ya teman-teman Tapi nih Tampaknya beralih di antara dua keadaan kumis bergantung pada seberapa dalam mereka berenang atau jika mereka menemukan mangsa Pada kedalaman yang dangkal kumis justru ditarik ketika masuk lebih ke perairan lebih dalam untuk mencari makanan Anjing laut anjing laut akan benar-benar memanjangkan kumis mereka jika mereka berada di dalam air teman-teman Bahkan ketika mangsanya terlihat karena proses bioluminesensi gerakan kumis anjing laut tetap digunakan untuk mencari makan Karena kesteman kumis anjing laut belum sepenuhnya terdeteksi terutama di tempat tanpa cahaya ini membuat para peneliti kesulitan untuk mengetahui isyarat yang mungkin bereaksi terhadap kumis anjing laut teman-teman Tapi temuan ini menambah kazanah pengetahuan tentang adaptasi cara berburu anjing laut di laut yang gelap